Assalamualaikum saudaraku, hari ini saya menyempatkan waktu ya untuk mancing. Rencananya kita akan casting hari ini saudaraku. Dan semoga saja hari ini ada rezeki kita saudaraku ya. Spotnya lumayan bagus. Ini dekat rumah ya. Saya sudah lama sekali tidak kesini saudaraku. Oke, tanpa basa-basi yuk kita gas. Saudaraku, ya, jadi kita ngium dan kita coba pakai umpan kodok, ya. Saudaraku, kebetulan tadi ketemu temen saya yang mancing bawa kodok, dan kita minta kodoknya. Oke. Okay? buat temen-temen pemancing semuanya ya dan juga buat para uh, teman-teman yang apa namanya sedang berjuang men menjadi seorang youtuber jangan menyerah ya proses itu sangat sulit saudaraku lihatlah mancing susah payah di tengah-tengah panas belum juga ada hasil ya kan jadi Intinya kita harus sabar dan terus berusaha saudaraku -saudara, ya, seperti saya, dan membuat konten itu enggak semudah yang teman-teman para kreator baru pikirkan saudaraku -saudara, ya, sangat susah. Oke, sampai di sini aja pertemuan kita hari ini saudaraku, -saudara. lanjut di lain waktu saudaraku -saudara, ya. Assalamualaikum.